Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Masmur 150 ayat 1-6 Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, Pujilah dia karena segala keperkasaannya, Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. kalah, Pujilah dia dengan gambus dan kecapi, Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Efesus 5 ayat 18-20 Dan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi, hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita.